Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Share lagi kegiatan aku tentang uh, Kegiatan ibu rumah tangga Di desa moyang memiliki dua orang anak Aku seperti biasa beberes di pagi hari Setelah sholat subuh dan yang pertama aku lakukan buka-buka gorden dan jendela gitu Dan matiin lampu yang nggak aku perluin gitu Dan ini lanjut hari ini aku mau nyuci Nyuci alat ibadah aku dan kerudung-kerudung aku yang super banyak dan udah menumpuk Aku suka ganti kerudung ya gak tahu deh aku suka banget hmm, Suka bervariasi gitu Sebelum dan aku udah rendem gitu ya teman-teman dan ini aku mau jemur dulu surpet aku di atas biasanya sih di depan rumah ya cuma aku uh, surpetnya tuh basah banget uh, anakku ngompol gitu dan lanjut ini juga aku jemurin pakaian yang kemarin yang belum sempet kering sebentar gitu ya hmm, jam 9 juga kayaknya kering gitu S sambil nungguin uh, rendaman baju aku aku juga mau lap lap lemari aku nih teman teman seperti biasa ya aku selalu lap lap ini hampir tiap hari gitu oh ya teman teman aku juga belum sapa sapa nih teman teman semua semoga teman teman semua dalam keadaan sehat walfiat, dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin, amin ya Robbal 'alamin. Terima kasih yang udah mau menonton video aku. Jangan lupa untuk uh, jangan lupa sebelumnya, ya teman-teman, membantu dukungannya, bantu channel aku dengan cara like video, komen, dan share. Jangan lupa juga bunyi, bunyiin tombol lonceng merahnya biar teman-teman bisa nonton video aku dapat notifikasi gitu ya dari video aku selanjutnya dan ini juga aku maunya punya puni teman-teman hari ini aku nggak ngepel dulu karena aku pengen buru-buru uh, nyuci ya teman-teman cucianku sebenarnya banyak ya aku juga nyuci pakaian aku dan anak-anak aku sebentar lagi nih 3 hari atau dua hari lagi ya teman-teman aku belum tahu gitu belum ada keputusan ya nanti belum disidang di tv tv ya nanti juga disiarin dan aku juga mau nyuci alat-alat ibadah aku banyak sekali ya ini ada sarung-sarung anak aku ada sejadah dan mukena aku ada dua gitu ya kadang aku ganti-ganti gitu dan aku nyuci kerudung dan aku nggak rekam ya teman-teman pas nyucinya karena pasti durasinya memakan waktu lama dan yang aku rekam pas ngebilas aja ya teman-teman aku suka pakai dua dua kali bilasan ya teman-teman dan masing-masing aku suka kasih moto gitu ya ataupun wangi pakaian tuh dua-duanya gitu ya biar busanya cepet hilang gitu itu e, kebiasaan aku ya biar cepet gitu karena aku emang nyucinya masih manual ya teman temen belum ada rezeki gitu rezekinya masih kepakai buat anak-anak dan kebutuhan sehari-hari doain ya teman-teman semoga aku bisa punya mesin cuci gitu ya karena kadang aku nyuci banyak gitu ya teman-teman terkadang sedikit juga cuma kebanyakan sih banyak juga ya tergantung cuaca ya anak aku sering ngompol gitu karena aku jarang kasih pempes gitu ya kalau cuaca mendung atau dingin tuh anakku sering ngompol dan kadang-kadang anakku tuh ngompol pipis di celana gitu ya teman-teman dan ini, alhamdulillah, cucian yang kemarin udah pada kering dan gantungannya bisa aku pakai lagi untuk yang cucian hari ini. Dan ini aku juga mau gebugin ya, kasur, surpet, uh, aku banyak sekali debunya. Dan itu, uh, ini udah aku gantungin ya teman-teman, belum enggak rek, enggak aku rekam semua gitu teman-teman oh ya, terima kasih ya yang udah mau mengklik video aku yang suka komen yang udah nge -like. Dan mohon maaf juga ya teman-teman aku belum sempat berkunjung karena aku tuh sibuk banget akhir-akhir hari -akhir -akhir ini um, Tiga hari kemarin tuh aku lagi ada di hajatan saudara aku aku nggak sempat bikin video aku nggak sempet balas komen teman-teman semua dan belum berkunjung gitu ya teman-teman mohon maaf nanti insyaallah aku akan cepat uh, mengembalikan uh, apa ya kebaikan teman-teman semua gitu ya mohon maaf ya teman-teman sebelumnya dan ini aku juga lagi nyuci-nyuci maksudnya jemur sejadah-sejadah aku Oh ya, teman teman sebentar lagi ya memasuki bulan suci ramadhan gak nggak kerasa gitu ya menjelang Ramadan udah di depan mata gitu dan pasti kesibukan di bulan ramadhan itu lebih simen kita harus mempersiapkan tenaga dan sehat kesehatan gitu ya teman teman semoga teman teman semua juga pada sehat dilancarkan rezekinya dan di berikan tenaga gitu ya tenaga untuk puluhan puasa gitu ya terutama emak-emak tuh pekerjaannya lebih bertambah lagi ya teman-teman karena harus bangun jam dua eh, subuh atau jam tiga subuh gitu persiapkan masakan atau menu gitu untuk sahur dan buka puasa pas mau maghribnya dan ini yang alhamdulillah cucian aku tuh super banyak ya teman-teman Aku bagi dua supaya nggak ada apa ya kotoran-kotoran nempel ke mukena-mukena aku Biar suci gitu ya teman-teman dari uh, kotoran gitu dari pakaian-pakaian anak aku atau dari pakaian aku gitu Dan ini aku juga sambil jemur nasi nih Nasi kemarin gitu ya masih banyak gitu Karena aku sibuk di hajatan nasi aku uh, kesimpan gitu di magicom sampai kering gitu ya teman-teman Nggak aku cabut aku sampai lupa gitu dan ini aku jemur ya biar nanti bisa kemakan gitu ya nanti bisa digoreng gitu dan ini alhamdulillah jemuran aku udah beres cucian aku sangat banyak gitu ya teman-teman oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye